Dalam tahun Dalam tahun jadi Riyadoh di luar mata atas petunjuk al-habib bukti batawi Utsman bin Yahya. Maka tuan mengulur Utsman bin Yahya bukti batawi. Anjuran buluhat riyadoh di luar mata yang ilmu bapak bermanfaat. Maka riyadoh di luar mata. Dia datang kayak sapoeng kayak ilham guru siang, nak, wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik 4.440 wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah kali naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik dan wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah ayat naksalulah wongik naksalulah wongik naksalulah Waktu Maria Mundia Istiqosah Makula, selamat selamat mati burung terang Nabi Terima kasih. tempur kemudian ini di tahun, al habib tahun, beda, Gede tanah-gana, balik jodoh kutna, digobet nyarik nak, Saat karungnya, setengah jam, Dan mangkat ke pesawat jam isu, atau ini setengah jam minum, Aku bisa ku eh Balik muang mau-mau kebalik, Gini, mau Mau adu jama, kene, kene, mata, kene,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 dipakai, kita ambil elmu. saya, rekponok omur mau jadi masalah. kebisa, <tuh> Bisa makin gorma api aja nama, orang-orang karena ke kali di Atau agama, bonus zaman agama fisipun dalam agama agama, baru ulama. Masa ulama, baku masuk sumber ulama, mah akar Akar murid di buahnya. ya Alam semesta, alam semesta, alam semesta, alam semesta, alam semesta, alam semesta, alam semesta, alam semesta, Namanya anu dua, mereka nah, tidak dalam sakman mata tidak mati wapasna alim ulama, angsuk ke jiro kumuna, di jiro lain pas mendapatkan kesulitan, tapi mendapatkan istirahat. Di jiro kumuna istirahat, lai sa'i ma'itin, a'i ma'ay sa'i ma'itin, a'i ma'ay sa'i dikatakan mati, yusulnya tamak hidup, salam tenna, ahl ilmi, ha'idin l'holinun, wakda ma'utihi, wa'usonu tahtakur yamin, ahli sama pangasamama, kredil. Yang asis, yang aktif, anak memperjuangkan ilmu Di ngajari, santri, masyarakat, Tauhnis, fitih, Akhlak, selalu dijelaskan, dunia Bapak, mulai, Allah manusia abu basar nam Adam Yakni, meningkatkan dan kepada manusia seleranya. Kesulitan yang di surga, birohan kepada adikta, bukan nabi adam di adalah ayat-ayat jasadnya, yang merupakan cukup manusia, tampan luar biasa, yang jelas dinasti tersalah angkotnya, dan yang paling tinggi adalah segala pengarahan Fungsi-fungsi, nah, oh teh dua ini dua, dan sampean dua, pun jina nyata, jangan tinggal lalu sekian jangan ini kecala-cala, bibir makan cerita, subuh makan muda, hal yang panangan panang, banyak berusaha, jadi pun dipakai, kepada Allah SWT, dan waktu lalu, air disaat iya anak jangan dan akan Jalur <tuk> besar hanya maha langsung PKN nya, ama nampar, ngirah ngaler, ngamay, anak banta, nggak boleh, sambil ada jeruk salah. Allahu kere. itu beres itu <lfanened> Seturuh huay ke mana opat bulan <laughs> Karena okay, berharga, sangat berharga. Di surga, mahal dan dengan rumah permata, dengan opera luar biasa emas permata, verah di itu berharga di korang bulan ya emas tapi lu orang udah lah tuh, jadi kesimpulan, berharga emas, berharga soalat berharga perif, berharga soalat berharga bid, berharga soalat berharga portur, berharga soalat berharga, berharga, berharga, berharga, berharga, berharga, berharga innova, berharga soalat soalat, cipun jepang perma, soalat tuh ini, cipun orang-orang semua, dan ayah anak anak lama kita luang santri tenanya akan Sampai selama satu, hai, hai, hai, hai, hai, hai, santri, Tak ayam, Kurang lagi Nhưng <laughs> oh, mà <my. laughs> Matahari pertama Jika al ulama Menosat dengan dia Setelah suatu Kayak al ulama. merupakan Tahapan awal untuk qurlamak Mencapai Daripada al ras dalam pengawasanan, yang saya seorang akan menggantikan Gusdi yang lain, Oke, jadi Nabi alam dunia, cahaya yang sementara Dari ada, terkasih luar biasa, Tuhan luar biasa. yang kasih maka dari itu sampai sama dan Korea buru rame bunga rampet, uh, uh, mata hadap tidak buru-buru langsung amat mikir, pikirannya manusia, Bilah berbila di tapi saragadi Anak Tinggal di luar saraya pisan. Kita kehilangan jam 10, 15, 16, 17, 18, 19, dari sabar, balik ke tadi. Ini dia kan, ngomong ngomong, Hai, bisa nggak itu ya, ada, ulang ada. guru Abdullah ibu kenapa suci sampai saya nah kita di kubro al hakikah al pasti di mana al ke Ula satu pohon Hadirin yang silsilah tidak kita Bu Ramana, kita buramana rasulika ini rasulika jangan marai. Hei, udah sampai e, Rasul, sadenang. Mata Hi muda, <tipan> <tipan tipan tipan> Bismillahirrohmanirrohim. Di dalam rasul, kepala Jadi itu di luar cirunah jadi cekelai cekelai lain marah kembali, subhanallah rahman rahim marjan bahroin jalan takian, baik nama ber syukur lagi dia yang turun semua luar takian, bahroin jalan kemuliaan jalan takian, ya kalau saya pasti masuk Skenari pertama, ada Di Rumuskan janutesh tak imam di dalam saya kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertemuan dua acara